Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, bertemu lagi dengan kami, Los Gorewel Channel. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengajak kalian jalan-jalan, ke suatu tempat, tempat yang sejuk, adem, dan nyaman. Tapi sebelum itu, klik dulu tombol subscribe-nya, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tahu berita terbaru tentang pariwisata di Kabupaten Pasuruan seperti yang saya sampaikan tadi kita akan jalan-jalan ke tempat yang adem sejuk dan nyaman dan tempat wisata itu adalah Bromo Forest Bicara pariwisata di Kabupaten Pasuruan tak lagi melulu tentang Bromo kini bermunculan destinasi baru yang bisa menjadi jujukan alternatif salah satunya adalah Bromo Forest tiket masuk ke destinasi wisata tersebut cukup terjangkau berlaku sama untuk wisatawan lokal maupun mancanegara dan dibuka setiap hari dari tiket itu kita sudah bisa menikmati aneka wahana dan spot selfie seperti sepeda pancal layang ayunan jembatan kayu gantung balon udara dan spot selfie lainnya tanpa mengeluarkan biaya tambahan di tengah Bromo Forest ada beberapa taman tematik seperti taman Strawberry, ketela pohon dan aneka sayur yang dikelilingi oleh cafe outdoor yang tengah dikembangkan dengan demikian kita bisa bersantai di sana, dan untuk lebih jelasnya, marilah kita ikuti keseruan yang ada di Bromo Forest. Selamat menikmati! Dada-dada -da -da gila, kila, hey, gila dada-dada sini That's what dari sini. Ini dari situ bagi di sana. Jangan terjun bebas Demikianlah, rekan-rekan semua, keceriaan dan keseruan yang ada di Bromo Forest. Semoga, ini bisa menjadi acuan bagi rekan-rekan, yang akan berwisata di Kabupaten Pasuruan. Terima kasih, sampai jumpa lagi.